Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya pembacara yang tidak terkenal dan bukan sama-sama dan hari ini saya pengen bikin tutorial yang sangat sederhana baru saja menginstal aplikasi edit video dan saya coba-coba dan ada masalah di komputer saya entah uh, tidak support atau memang ada beberapa yang saya cari dan akhirnya saya dapat solusinya Uh, saya uh, menginstal uh, yaitu namanya Da Vinci Resolve Resolve, Resolve. Da, da Vinci Resolve ini adalah aplikasi yang dipakai banyak sekali uh, untuk uh, produksi film-film keren ya yang paling uh, saya ingat itu si filem avatar ya filem avatar itu yang sangat luar biasa itu juga di color grading menggunakan Da Vinci Resolve nah ini aplikasi ini sebelumnya ini tidak mau dibuka di PC ini ini PC eh, memang khusus untuk saya editing sebelumnya ini tidak bisa untuk eh, membuka eh, file ini sebelumnya sebelumnya ini tidak bisa terbuka di sini dan ini baru saja bisa dibuka dan uh, sebentar, uh, oke. Okay. Dan sebelumnya aplikasi ini ketika saya masukin uh, file, uh, saya masuk ke menu, biasanya itu uh, selalu close program dan tidak bisa. Akhirnya saya pikirkan, saya cari solusinya dan akhirnya dapat. Di sini uh, masalahnya ternyata setelah kita uh, install aplikasi DaVinci Resolve uh, saya terbaru yang ini uh, yang uh, ini dia. Versi 16.2.0.5. Uh, ada. Versi ini selalu versi yang terbaru karena memang dia uh, free the gratis ini. Jadi jangan berpanjang lebar, kita langsung aja ke permasalahannya. Apabila masalah Anda sama seperti masalah punya saya, selalu keluar tanpa izin, terus uh, close program tanpa kita ketahui, tiba-tiba lagi eh, ngedit, eh hilang itu. Kita belum simpan atau belum nge-save, eh kita nyoba, hilang. Tapi ini solusinya dan ini berhasil ya. Dan yang saya pakai adalah Windows 10. Yang pertama kita masuk di disk PC. Ini klik kanan, klik kanan terus kita... Uh, masuk di properties. Nah, properties ini kita masuk di device eh uh, de device manager, device manager, terus kita pilih uh, ini dia. Klik tanda panah ini, diket mana. Setelah itu nah, ini harus kita update. Update-nya sebentar sekitar dua menit atau tiga menitan. Sebentar saja. Ini saya sudah update dan setelah update ini baru kita akan masuk ke uh, restart jadi kita masuk di restart ini setelah di restart dan semua aplikasi akan berjalan dengan baik ya termasuk DaVinci Resolve 16 jadi uh, itu langsung berjalan dan baik saya bersyukur banget uh, dapat menyelesaikan masalah ini karena saya pengen banget coba aplikasi terbaru dari DaVinci ini uh, banyak yang mengatakan adalah gabungan dari beberapa Adobe. Contoh Adobe Primer, Adobe After Effects, sama Adobe Audition. Ya. Jadi, digabung jadi satu. Kita nggak usah keluar masuk uh, aplikasi, dengan satu aplikasi ini sudah dapat tiga langsung. Wih, mantap banget ini! Atau langsung aja di sini, di search atau dicari di sini, uh, tulis. Manager oke klik dua kali dia akan langsung muncul ini dia munculnya Oke jadi kita sama aja di sini klik tanda panah klik dua kali di sini uh, klik kanan update jadi ini harus kita update kalau sudah diupdate, semuanya akan perfect dan berjalan dengan baik ya terima kasih mungkin itu aja video dari saya tidak terlalu panjang lebar karena menurut saya eh uh, Panjang-panjang uh, buat apa juga, kalau memang uh, tidak terlalu banyak manfaatnya, mendingan pendek-pendek, tapi banyak yang subscribe channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, and share kalau memang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.